Bunda dan Abang Rafka Akan belajar Mengenal nama-nama hewan. Hore Kalau suka hati tepuk tangan tik, tik, tik. Kalau suka hati tepuk tangan tik, tik. Kalau suka hati Beginilah caranya Oke okay. apa namanya oh ya yeah. ular pintar. Yeah. Yeah. Ini namanya? Yeah, yeah. Serigala Hebat, <SILENCIO> ah, ini namanya nggak beruang. Ngadu, pintar, wangi. pintat panther ini namanya Anima. harimau harimau Ini. Ini, ini namanya si flamingo. Ar, flamingo flamingo. Ini namanya elang. Elang. Oh. oh. Mana elang. Oh. Oh. Karnivora. Oh. Untuk hari ini cukup sampai di sini kita belajarnya. Jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-temannya. Assalamualaikum.